Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa lala'ala shatayina muhammad. Berjumpa lagi dengan saya, langsadi di sini, dalam Jaya Teman-teman, semoga kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini di samping saya sudah ada bagian-bagian dari kipas angin tipe berdiri. Teman-teman, ya, kali ini kami adalah kaum jaya akan mempraktikkan bagaimana cara merakit atau memasang bagian-bagian uh, ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan bisa dipakai ya ini adalah kipas baru oke okay, teman-teman ya uh, ini cocok untuk pemula ya karena ini sangat simple dan sangat mudah sekali uh, modalnya hanya butuh obeng obeng plus kurang lebih seperti ini oke okay? Saya akan menjelaskan beberapa bagian ini eh, menjadi empat bagian, teman-teman. Empat bagian utama yang pertama dari bawah ini adalah eh, pemberat atau kakinya. Ini, kalau saya perhatikan, terbuat dari cor Corcoran ya, cor plastik, ya, plastik-plastik bekas masih tampak di sini plastik plastiknya dicor sedemikian lupa dan ini adalah penutup atasnya nanti kita akan pasang seperti ini oke okay. mm -hmm. yang kedua adalah es jatuh ini ini adalah uh, bahasa sini cagak ya ya atau kakinya seperti itu ini diputar ke kanan untuk melonggarkan ini ditarik, turunkan ya campuran plastik dengan pipa stainless, nanti ini akan begini kurang lebih, oke turunkan dulu kemudian berikutnya adalah nih motornya atau mesinnya atau dinamonya bersama dengan pengontrolnya Oke okay. Ini ada pengontrol timernya juga Oke okay. Pengontrol waktunya Oke okay. Ini 10 menit Kurang lebih 20 menit sampai satu jam Seperti itu Oke okay. Ini ada, ada bunyinya ya. Ada pegas yang sedang berputar. Oke, cek dulu. Ya, nyala atau berputar teman-teman. Ini ada lampunya. Ini ada timernya. Ini sampai sekarang masih bunyi ya, derrek begitu. Oke, mati sudah. Ini timer ya ini ya. Timernya saya setel tadi 60 ya. Seperti itu. Tapi timernya ini berfungsi kok. Loh, teman, teman bisa mendengarkannya diri. Oke, cabut dulu. Ini untuk berputar atau ndaknya. Kalau ditarik, ndak mau berputar. Ya, ndak oleng-oleng, istilahnya. Ya. kalau ditekan, ya, kamu putar sekitar berapa ini? 180 derajat, kurang lebih ya. Seperti itu. Tarik. Oke, matikan dulu. Yang terakhir, teman-teman akan mendapatkan enam buah skrup untuk pangkonnya, untuk kaki-kakinya. Oke, taruh sini, dan baling-baling beserta penutupnya. Oke, covernya ya. Ini penutup belakang, ini penutup depan, baling-balingnya. Oke, okay. baik teman-teman, rakit dulu. Saya taruh bawah dulu ya. Saya dekatkan kameranya. Kurang lebih seperti ini. Ya. ya Mudah-mudahan teman-teman kelihatan. Rakit dulu bagian bawahnya, bagian kakinya sesuaikan dulu jalurnya oke, lubang-lubangnya seperti ini dan ini ada tandanya oke ini sudah pas kurang lebih Ya, kalau tandanya sih begini. Ya, begini. Mudah-mudahan pas teman-teman bisa melihat. Dia begini, lubangnya nanti akan kelihatan. Hati-hati ya saat memasang ini ya, karena sekali salah. Maka akan uh, Rusak ya Karena ini kan plastik teman-teman ya Kelihatan ya. ya Ini kan plastik Plastik itu kalau dikenak besi seperti ini Skrup Logam ya Yang lebih banyak kalah ya Plastiknya teman-teman Dilihat aja begini dimasukkan dulu. Oke, sudah. paskan ke lubangnya, teman-teman. Ini juga pelan-pelan saja. paskan ke lubangnya. Lubang ini ya, lubang untuk skrupnya ya, yang plastik ya. Yang plastik di pangkonnya di kakinya ini. Ya. usahakan pas kemudian kita kencengin ke kanan. Kenapa saya bilang ke kanan? Karena nanti di kipas itu ada yang ke kiri kencenginnya. Ya, sampai tutur kenceng. Hati-hati okay. pokoknya ya Oke okay. kelihatan ya kalau tidak kelihatan saya agak tinggikan nah, oke okay. agak mundurkan lagi karena nanti akan masang yang bagian atas kemudian di sini di bagian belakang sini ada penguncinya ini hanya dipasang satu kali aja nanti naik turunnya pakai ini pakai yang ini ya oke okay, masukkan begini ini kencengin dulu ke kiri kuatkan dulu, masukkan sampai biasanya tek, kemudian di sini di dikerasin ya, ya kurang lebih seperti ini, ya Enggak goyang-goyang ya, oke. Ini saya turunkan dulu. Begini. Ya. Kalau ini dirasa kurang masuk atau masih goyang, masukkan lagi begini. Sudah ya. Ini kerasin. Oke, saatnya masang bagian atas. Ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan bagian atasnya. Ya, oke. Saatnya masang yang bagian atas teman-teman ya. Ya. Yang pertama harus dipasang adalah yang bagian eh, belakang. Kiri yang bagian belakang adalah ini Ada ininya Kemudian pengunci yang warna biru ini Oke, dipasang Ini ada dua lubang Dua apa namanya ini ya Dua pengait, satu pengait Ya, ya Dipasang begini Yang dua pengaitnya Kemudian ini Mengencangkannya sama seperti yang tadi ke arah kanan. Ya, pelan-pelan aja. Ya. Maaf ya, saya belakangi dulu teman-temannya. Kalau sudah keras, ini ada batasnya ya. Sini ya, baru baling-balingnya seperti ini. Baling-balingnya ini di depan ya, yang halus ya. Shret. Ini harus apa, tegak lurus dengan ini ya, teman-teman? Ya, penguncinya ini ya. Pemanah oh, oh nanti teman-teman kelihatan. Eh jangan, eh minggir dulu. Nah teman-teman, oh. eh minggir dulu. Ah yang ini, ini ada tulisan. Ya. Ada tulisan. ya. Teman -teman. Kalau ke kiri itu mengencangkan, kalau ini mengendorkan ke kanan. Kebalikannya ya. Nah, aku ini teman-teman aku, silakan di Ya seperti ini ya. Nah. Oke, nah, seperti ini, yang ini dipasang dulu teman-teman ya. Abaikan aja mereka ini. Itu ya, tunggu tunggu tunggu tunggu. Ah ini ini eh, apa namanya ya border ya, apa ya, penguat. Awas nanti teman-teman udah -teman kelihatan prosesnya. Nanti dah kalau mau syuting, sesi sesi terakhir sesi terakhir kalau ini sudah selesai. Iya, kalau sudah selesai, dada-dada nanti ke teman-temannya Alkohol Jaya. Pasang dulu begini, teman-teman ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ini abin -pelan. aku lagi masang ikat ya, ikat baru ini. Bawa duduk yang tidak. Nah, bukan ini dari. Dari anak-anak yang magang adiknya. Nah, pasang ya, begini. Nah, penyanyi yang nyanyi? Aja daripada nyanyi macam-macam. Oke, oh, okay, teman-teman ya. ya okay, seperti ini. Ya. Oke, okay, perhatikan. Dikencangin dulu, teman-teman. Oke, kencengin dulu seperti ini. Oke, kurang lebih begini teman-teman ya. Nah, kita tes dulu. Nomor 1. Nomor satu teman-teman ya. Ini lampunya. Nomor 2. Ini listriknya. Eh, listriknya padam ya. Hah? Honda oh, ini. Ini on. Ini on tadi saya tes ke se, apa? ke 60 tadi. Ini lampunya. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3, kecepatannya seperti ini. Ah. Nomor 2 nomor 1. Oke, okay, teman-teman ya. Bisa diputar-putar. Oke. Okay. Eh, kok nggak kelihatan? Hmm, itu enggak kelihatan, teman-teman. Eh, teman-teman ya. Demikian ya, maaf ada banyak gangguan jadinya seperti ini, teman-teman ya. Oke, okay, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit dari kami bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Terima kasih.